Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, Selamat malam, kembali di Fativi hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia Dari idola kita Lesti dan Rizky villar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Informasi terbaru Kabar baik dan bahagia Seputar Leslor tentunya Baiklah persahabat Leslor Dimanapun kalian berada untuk mengawali Perjumpaan kita pada malam hari ini Ada unggahan spesial yang kita dapatkan ya, Abang L Momen kebersamaannya dengan dokter Nana Ini saat diimunisasi Tadi sore persahabat ya Masya Allah Gemas, lucu, dan sangat membuat happy banget ya Bang Fatih Sudah 6 bulan, Masya Allah, Alhamdulillah Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu Dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Wow, cute banget ya Bang El Outfit yang dipakai pun Ini bukan kaleng-kaleng bersahabat ya Outfit yang dipakai oleh BBL ini Branded semuanya, Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Selar Al-Fatih underscore FC banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan. Kita lihat persahabat dari akun Marco mengatakan, "Lucu banget sih, lubang. My trip kemana nih, anak TK?" Katanya tuh, "Wah, wow, kayak anak TK ya, Abang L, Masya Allah banget." Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Instagram meli 288 mengatakan Bang L makin hari makin gemes, makin kangenin. Wow, masya Allah banget ya makin kangenin ke abang Fatih. Doakan yang terbaik ya untuk abang L semoga sehat selalu, Amin. Kemudian tersahabat disimak juga di unggahan terbaru ini vitamin bahagia banget untuk warga Konoha. Baru saja Papa Bill mengunggah video nih sedang asik Jailin abang L tapi terlihat tersahabat ya abang L lucu banget. Ini sangat menggemaskan, terlihat sekali ya Abang Fatih pasrah ketika dijainin oleh papahnya Aduh, gemes banget ya Abang El Dan kita lihat juga persahabat, jadi ya kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar Hari ini Abang udah enam bulan ya, Masya Allah Luar biasa banget ya, kebanggaan kita semuanya nih Abang Fatih Hingga banyak komentar yang diberikan Kita lihat persahabat, dari rosa atau scoreless dua 24 lar Ya Allah, gemes banget kamu nak Diapain itu keponakan gue <laughs> Ini lucu banget ya Abang L selalu membuat happy Dan selalu membuat kita nampak semangat nih setiap harinya Kita lihat juga Papa Bilar Ini menuliskan sebuah kalimat juga nih Abang L, untung yang giniin gua yang ngekazanin gua katanya tuh <laughs> Ini sih cute banget ya pokoknya Idola kesayangan kita selalu membuat kita bahagia Masya Allah dan kita lihat juga persahabat jadi ya, di komentar lain. Dari akun Instagram, It's Sinta mengatakan pasrah banget Abang El ya. Memang pasrah banget terlihat di, di apain aja oleh Papa Bilar. Terlihat kalem. Wah, wow, Masya Allah banget. Pokoknya Tante-Tante mendoakan yang terbaik untuk Abang Fatih, Papa Bunda, dan keluarga besar Amin. berikutnya juga persahabat kita lihat. Ini ada momen spesial di vlog terbarunya Rizky Bilar. Indiriski bilar youtuber sahabat terbukti nih fans sejati banyak yang sayang kepada idola kita ini terlihat ramai sekali ya antusias warga. Menyambut Papa Bilar, Masya Allah banget ya, kita bangga. Dan sekaligus kita selalu dibikin bahagia oleh idola kita. Momen ini pun diunggah oleh Senal Putih Bilar. Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Suka banget sama kontak terbarunya Rizky Bilar di Youtube. Ketuk pintu rumah fans, ada banyak hal kenapa kita idolain seorang Rizky Bilar yang diungkapkan. Bisa... Dibuat tema konten, siapa tahu kakak ketuk pintu rumah kita. Masya Allah, mengerti ya? Doakan support yang terbaik untuk Lesti dan Pilar. Selanjutnya, bersahabat, kita mendapatkan info dari Al 2 L2 menginfokan persahabat, ya mengenai Perolehan sementara donasi kurban Itu sudah mencapai 6.383.000 rupiah Masya Allah banget ya Alhamdulillah Donasi ditutup tanggal 5 Juli 2022 Ini info nih persahabat, ya untuk donasi Ditutupnya tanggal 5 Juli 2022 Simak juga persahabat di kalimat Caption info yang dituliskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selama dua hari, donasi dibuka perolehan sementara mencapai Rp6.383.000 Masya Allah, donasi akan ditutup pada tanggal 5 Juli 2022. Ayo lesa yang mau berdonasi kurban segera dml2w.id Persahabat, ya kita dukung, kita support apapun yang dilakukan oleh fanbase, kita selalu mensupport yang terbaik, persahabat. Kita lihat juga nih di unggahan Wulan lida 3 jam yang lalu memposting foto momen saat bareng Bunda Lesti. Masya Allah banget ya, terlihat sangat cantik. Apalagi melihat senyumannya Bunda Lesti makin adem banget persahabat ya. Dan salvo juga dengan kalimat yang dituliskan oleh Wulan. Inspirasi semua orang, terutama Wulan. Wow. Inspirasi semua orang nih, Bunda Lesti. Untuk konsistennya, Bunda Lesti, semoga selalu menjadi orang baik. Amin. Kita juga masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari idola kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.